halo guys jumpa lagi dengan j2f story tutorial khusus youtuber para pemula uh, di video kali ini saya ingin uh, membahas mengenai kolaborasi video ya ini juga ada hubungannya dengan uh, video saya sebelumnya yang berhubungan juga dengan kolaborasi video tetapi temanya algoritma tetapi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tips uh, membuat konten yang menjadi viral gitu ya tapi sebelumnya yuk kita lihat aja cuplikan yang satu ini Tips untuk membuat konten viral ya, jadi tips membuat konten viral Membuat konten viral ternyata, ya memang banyak teorinya ya, harus trending, harus um, actionable, harus emosinya ada, dan lain-lain gitu Tetapi ternyata, membuat keberpihakan itu kunci viral Karena pasti dengan multitafsir yang terjadi di market, keberpihakan ini akan menguat, itu, that's the strategy untuk konten viral baik teman-teman setelah kita melihat tips untuk membuat konten itu menjadi viral ternyata ada satu kata kunci yang dikeluarkan oleh Penny Santoso yang mengatakan keberpihakan kenapa harus keberpihakan? hmm sepertinya kalau kita membayangkannya seperti metode oplos yang terjadi pada awal-awalnya itu mulai muncul ya uh, terjadi pergesekan ya jadi ternyata ada bermacam-macam argumen para audiens mengatakan bahwa metode oplos itu tidak boleh harus yang seperti ini sedangkan algoritma maunya yang seperti ini ada yang lain mengatakan metode oplos bisa membantu youtuber para pemula untuk menemukan atau memancing uh, penonton organik jadi gambaran yang saya sudah jelaskan seperti ini analoginya itu sudah terjadi adanya keberpihakan di antara audiens atau para penonton dan inilah yang membuat uh, ide konten ini muncul menjadi sebuah viral terjadi adanya pergesekan antara yang mendukung dengan menggunakan metode OPLOS dan ada yang mendukung yang seperti normal-normal aja biasa saja untuk menemukan uh, penonton organik karena video itu ada atau video itu dibuat untuk penonton bukan penonton untuk video gitu ya jadi analogi yang saya berikan ini adanya keberpihakan dan itu sangat-sangat penting di kalangan para audiens dan penonton sehingga hal ini bisa menjadi sebuah viral gitu ya dengan adanya metode Oplos yang ditemukan oleh Abang Bilian atau Insan Tutor jadi menurut teman-teman gimana gambaran tentang keberpihakan ini jadi, kalian mau ikut yang mana? Mau yang A atau yang B? Atau kebedaannya bisa saling melengkapi. Oke, okay. untuk lebih lanjut, kita lihat yuk untuk cuplikan selanjutnya uh, mengenai uh, contoh kasus yang diberikan oleh Denis Santos. Silakan. Perhatikan baik-baik, bokap gue selalu ngomong, walaupun biaya buat kuliah lu gede, tapi kalau nanti gaji kerjanya kecil gak apa-apa. Bapak, kuliahin lu bukan buat jadi orang kaya, tapi buat jadi orang berguna. Oke, okay, that's the kata-kata. Dan saya mengatakan di situ, ini sesat banget, oke? Okay. Setelah kita mencuplikan tadi, bagaimana menurut pandangan teman-teman semua? Karena contoh kasus yang diberikan oleh Deni Santosa ini menjelaskan bahwa di mana orang tua itu sedang memberikan nasihat kepada anaknya atau orang tuanya itu selalu mengingatkan kembali kepada anaknya bahwa bokap lo itu akan membiayai kuliah lo berapapun harganya gitu dan mengharapkan bukan menjadi orang kaya tetapi orang yang berguna kira-kira dari uh, kalimat tersebut bagaimana menurut pandangan teman-teman Tolong cantumkan di bawah komentar ya untuk pandangan-pandangan anda seperti apa gitu ya teman-teman semua tanggapannya seperti apa dari statement ini gitu karena di sini terjadi adanya multi tafsir gitu ya karena sama seperti koin uh, logam ya jadi ada dua sisi gitu dan hal ini juga sudah terjadi loh antara uh, teman Ben Jesi dengan teman Bang Bilian, nah, kenapa saya katakan temannya? karena kita sama-sama konten -sama creator kita tuh teman dalam hal tutorial, tapi di lain daripada itu kita selalu mengambil hal yang positif tinggalkan yang negatif apapun yang Deni, eh, apapun yang Ben Jesi lakukan atau Bang Bilian lakukan, itu semuanya baik buat teman-teman kepada youtuber pemula, tetapi kita ambil yang positifnya, ya jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke topik Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Karena di situ ada kata tetapi. Bapaknya tidak mengharapkan anaknya itu menjadi orang kaya. Tetapi, ya kan? Tetapi menjadi orang yang berguna. Lalu, ini Santoso mengatakan, itu sesat. Mengapa dikatakan itu sesat? Karena apa? Bapaknya itu mengharapkan menjadi orang yang berguna. Berarti dia nggak bisa jadi orang kaya. Ya kan? itulah alasan kenapa Deni Santoso mengatakan itu sesat coba pikir-pikir kalau jadi orang yang berguna belum tentu jadi orang kaya tetapi apakah menjadi orang kaya sudah tentu berguna nah itu gambarannya teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui jawaban lengkapnya detailnya berdasarkan Deni Santoso uh, memberikan pernyataan itu mengapa dikatakan sesat anda bisa berkunjung ke channelnya dan linknya saya akan cantumkan di deskripsi tetapi nah kata tetapi itulah yang menjadi penghalang yang dimana bahasa atau makna sebelumnya itu menjadi hilang gitu contoh cewek itu cakep sebenarnya cewek cantik sebenarnya tapi hatinya bla bla bla bla bla bla gitu. jadi karena ada kata tetapi menghilangkan makna yang ...sebelum diucapkan itu menjadi gagal atau putus gitu loh. Jadi artinya perempuannya tidak baik gitu loh. Dan sama dengan kasus ini yang diberikan oleh Denis Santoso itu. Mengapa dia mengatakan itu sesat gitu. Ini menurut pandangan saya ya. ini bagaimana menurut pandangan teman-teman semua? Apakah orang yang berguna itu bisa menjadi orang kaya? Atau apakah orang kaya sudah tentu berguna gitu? Jadi hal-hal yang seperti inilah yang harus kita perhatikan dalam penggunaan bahasa menurut bahasa linguistik itu ada literasi bahasa tertentu yang harus diberikan jawaban yang menjadi semangat atau motivasi kepada anak tersebut misalnya uh, kita ganti kata tetapi itu dengan jawaban iya pak karena nah, jadi banyak seperti nasihat orang itu, itu kan begini Ngapain sih, lu busi beli itu, beli ini, beli itu, nggak ada gunanya gitu? Tetapi, nah, orang tua itu selalu mengatakan, atau anak itu akan menjawab, "Tapi kan nggak begitu, Pak, tapi kan nggak begitu, mah Selalu kata, "Tetapi artinya, setiap menggunakan kata, tetapi itu artinya menolak pernyataan dari bapaknya atau ibunya ketika memberikan nasihat." Coba kalau kita rubah iya mah, iya pak oleh karena itu supaya tidak seperti itu saya akan mencoba menjadi lebih baik untuk mendari, menghindari hal-hal yang kurang baik di mata papa atau di mata mama gitu. Kayaknya lebih enak gitu responnya gitu ya, tetapi cobalah, kalau misalnya kalian ingin mendengar jelas tentang uh, jawaban Deni Santoso, kalian bisa berkunjung di channelnya, dan saya akan cantumkan untuk uh, link judulnya di bawah deskripsi ya. Jadi setidaknya ini adalah sebuah kolaborasi video antara saya dengan Deni Santoso ya, vi, uh, secara tidak langsung gitu. Karena kalau kita melihat artificial intelligence, apapun yang ditampilkan di dalam uh, layar screen saya itu itu akan uh, terkait ya berdasarkan algoritma ke Deni Santosa nanti dan itu akan terjadi ya karena uh, di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan mengenai kolaborasi video ya yang berhubungan dengan uh, beberapa rekan-rekan uh, tutorial channel-channel besar yang membahas topik atau tema yang sama nah di kali ini kan saya membaca, membahas uh, kolaborasi videonya dengan satu orang gitu dan teman-teman juga bisa melakukan itu dengan rekan Uh, youtuber pemula atau dengan uh, channel besar juga gitu tapi jangan lupa mencantumkan referensi di deskripsi kalian bahwa kalian ini memberikan sebuah uh, saling uh, kerjasama untuk keterkaitan algoritma gitu jadi masing-masing video itu kan saling keterkaitan ya karena tujuannya youtube bagaimana caranya penonton itu bisa berlama-lama pada saat menonton video tersebut gitu dan yang kedua adalah dengan adanya keterkaitan kolaborasi video ini, itu dapat menjawab engkau uh, lebih luas kepada audiens kita, jadi pada subscriber kita, subscriber mereka, gitu saling keterkaitan sehingga kita dapat menemukan penonton-penonton uh, organik. Oke, okay, teman-teman, cukup sekian informasi yang bisa saya berikan untuk uh, di video kali ini. Nanti saya akan memberikan lagi beberapa tips yang menarik tentang. Hmm, kolaborasi video ya yang berhubungan dengan uh, saling adanya hubungan kerjasama atau memberikan saling kontribusi gitu di dalam sebuah uh, konten gitu ya Oke teman-teman cukup sekian terima kasih uh, seperti halnya saya sudah uh, jelaskan di awal jika ada uh, pernyataan atau jawaban-jawaban berdasarkan uh, cuplikan tadi coba cantumkan di bawah kolom komentar Menurut pandangan kalian bagaimana Nasihat orang tua itu Apakah nasihat itu sudah tepat atau belum gitu loh. Yang dimana dikatakan bahwa Bapaknya tidak terlalu Mengharapkan anaknya menjadi orang kaya Tetapi menjadi anak yang berguna Tetapi di satu sisi Apakah orang yang berguna Tidak bisa menjadi orang kaya gitu loh Atau apakah orang kaya Bisa menjadi orang yang berguna oke Bagaimana menurut pandangan teman-teman Tolong dicantumkan di bawah kolom komentar dan nanti video selanjutnya kita coba uh, bongkar lagi untuk berikan jawaban-jawaban Atau kita bisa langsung berkunjung di channel Denis Santoso untuk tanggapannya mengapa dia mengatakan ini sesat Oke, okay, sampai jumpa teman-teman, sukses selalu dan bye